Siap guys, balik lagi ke channel gue, Chris, Chris lu kita channel GSL guys Gue lanjut lagi ke B2B guys Aduh, ada handphone -hand bunyi guys uh, B2B yang judulnya Dance With Me Official Video guys Gue lanjut lagi di album yang b 2 nih ini track nomor 9 Oke, okay, rada random tapi apa-apa guys ya, maafkan aku guys Oke, okay, sebelum kita mulai, kita ya itu dulu guys, cepat! Guys, gue di sini masih berusaha untuk mengenal para member guys Yang masih di, di otakku tuh Min Hyuk guys Sisanya masih belum hafal lagi Masih mengarah ke sana guys Soalnya gue nge jarang-jarang yang color-coded guys Oke okay, guys, kita langsung ya kayak guys uh, B2B Dance With Me Kita lihat lagunya seperti apa langsung aja guys Wah, Uh, akustik Anjir Uh, dikompresi enak banget gitarnya guys Ini ngetik dua kali guys, jelas guys ya Jadi berasa cek cek gitu guys eh ya. ih ngetek enak banget guys, cuman ya? ah, Anjir enak banget tuh. Uh, Uh suara gitar yang ngetek, ini ngeteknya ngetek ini guys, ini kebayang guys ya. Jet nih mukulnya keras banget, ngetramnya keras banget guys, cuman ditahan sama kompresor guys ya. terasa ya. Uh, nice. Oke. Okay. Anjir, gue udah curiga, guys. Tadi ada di tengah, cuman kayak masih nyaru lama-lama. Transisi, tau ya, guys? Sorry, guys. Gue kira gitar, guys. Wow, di tengah dari tadi ternyata tremolo ya, trail. Mm. Wow, vokalnya, guys. Wow, transisi bagus banget. Dan di cara nge-treat musiknya memang gue jarang denger aransemen seperti ini, guys. ya maksudnya uh, banyak, cuman jarang, gue bilang jarang, guys. Di sini gue suka cara penggunaan kayak semacam PCGator, atau cutter ya, Pak. PCGator. ih, dong, dong, kalian berikan detail ini, Anjir. Nih. Loh. Wow. Ide, ide. Jadi punya ciri khas guys ya. Ada musik-musik instrumen organik juga guys ya di sini. Wow pecahannya gokil. Oh lebar pak, lebar. Ampun. Oke. Okay. Oh manis banget. Oh manis banget kordnya guys. Itu gue suka tonasinya digabung dengan koreografi berjalan guys. Kalau nggak salah itu kayaknya kord 2 ya. Da, tiga. T Nih. Wow. Ini ya, 2 3 4 ya. 2, 4 3 lagi. Uh, tension di situ. Nah. Nice. Manis-manis. Nih, tension di sini. Kayak mau mayor kayak bukan ya? Gokil. Oh, suaranya Ah, uh. Idris. Hmm. gue suka cara kontrol dinamiknya guys ya secara mix bassnya guys jadi benar tuh kayak kayak keras kayak loud guys tapi kayak nahan gitu guys gue suka banget cara itu nih asik banget hmm gila aku sih tuh ngasih tekstur manis banget di sini guys ya tekstur strumming itu guys ya uh, di middle sampai high frekuensi itu gue suka banget tekstur itu itu di, di rap guys jonggeceng uh manis pak ada berjalan terus ya cek cek cek cek oh manis kental kan roknya guys ya ngerok tapi dilembutin sama akustik guys ya jadi nggak terlalu yang hard terlalu hard gitu guys wow oke eh eh aja serius guys gue nikmatin banget lagu B2B sih guys sejauh ini gue nikmatin banget maksudnya Aku tahu gue ya, seleranya kena aja di gua guys. Hmm. nggak maksud itu menurut gua uh, Sani kan guys, ya? art masuk-masukin harmoni di beberapa part, tapi itu menurut gua guys ya, itu kena banget kompos seperti itu di gua. Ngato di kalian kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Tuh, penebalan-penebalan stacking-stacking harmoni Tuh itu base itu customat 1513 eh 12 Hmm. Tong <tuh>, tong tong. Ornamen-ornamen detailnya juga, Guys. Manis si parts ini. Itu dia tuh tension dia. Wow, oke. Okay. B2B, nice. Ini gue juga suka sih treatment vokalnya di situ kan ada kick yang masuknya deg deg deg. Gue gak tahu ke saitin apa enggak sih. Coba gue guys. Ilmu banget ya. Nih hey, guys. Oh vokal yang di apa istilahnya kok didamdutin guys, cengkokin. Hehehe. Digitu guys. Gue gak tahu nggak ngerti guys. Tapi gitu nih. Sumbernya udah bagus guys. Hehehe. Oda. Oh, nah. Great great. Gil gil oke okay, masuk oktaf kita ya kecak kecak biar ada funky disitu guys ya, asik oke okay, kemana nih hmm. dark tapi ga terlalu jatuh guys kayak pake modes aeolian gitu guys jadi ga dark gitu hmm. kayaknya emang banget nih guys dik dik, ada diknya high endnya Uh, at lips guys, kita lihat guys, dengar maksudnya. Hmm, tuh dia kan, masuk satu, masuk satu guys, manis banget. Wow, wow, wow. ah bisa ngikutin gua gila. Uh nggak ibaratnya nih, gue sering guys ya kalo misalkan buat lagu orang, gue produce guys nggak bisa etis, gue masukin suara trompet biasanya guys pep pep pep pep -pe. yang, yang bisa ya, seliar gue aja ide gue ini tapi vokal masuk guys <gongkil. <gongkil. <hah> wow hmm hmm ah dapet sih groove-nya, gila gue nikmatin banget disini guys sekali lagi guys ya apa.. rock tapi nggak terlalu hard gitu guys disini guys riffnya asik nih Dan. wah ini gila, nih cara nge ya guys ini ada.. disini ada gitar yang sedikit nge-drive guys yang distortion dengan, dengan pattern yang sama aku setiapnya juga ngelakuin hal yang sama guys guys bass juga oh di -slap dong TENG uh Semua dikompres guys Oh, basisnya juga jago yang siapa nih guys? player anjrit Anjir, lagunya kentang-kentang guys, gokil Tapi gue suka sih cara treatment mixing-nya guys Ini mixing ini kan kayak semuanya hard, mainnya kasar gitu guys, kasar Cuman kompresor itu bijak banget kayak cuma cuman pakai opto kompresor guys jadi nggak terlalu attack-nya terlalu berasa tapi bener-bener ke kompres gitu guys itu nice banget sih gua enggak tau ada pakai VCA kompresor atau pakai FET kompresor tapi gua gue yakin kayaknya lebih gentle tuh uh, apa opto setahu gua guys kayak CLA, apa LA2A modal model kayak kalau kalian tahu dunia rekaman pasti kalian tahu tuh plugin tuh sangat terkenal guys oke okay, sekian dulu dari gua thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa pencet tombol subscribe klik sign out guys caplah